Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan Somakarta Rekord di bulan September tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu pendapatan Somakarta Rekord di bulan September tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan Asmara Sulangkar Rekord di bulan September tahun 2021 jika kartu per kategori sudah kita dapatkan kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang kaprikon di bulan September tahun 2021 pertama support energi kepada kesehatan selanjutnya support energi kepada keuangan selanjutnya support energi kepada karyat dan pekerjaan selanjutnya support energi kepada hubungan asmara seorang di bulan September tahun 2021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 dan opsi itu diartikan mendapatkan pengkhianatan dari dalam diri sendiri dari orang-orang sekitar dari orang yang dipercaya yang mendapat negatif kepada kesehatan. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Capricorn akan mengalami sedikit penurunan di bulan September tahun 2021, yang dimana di sini dikarenakan seorang Capricorn akan mendapatkan beban pikiran yang dikarenakan juga di sini mendapatkan pengkhianatan dari orang yang ia sayang, orang yang ia percayai di dalam kehidupan, dan untuk support energinya adalah Queen of One. Secara pin obat itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Capricorn sendiri. Dan di sini menggambarkan ada dua prediksi. Yang pertama, seorang Capricorn akan mendapatkan pengkhianatan dari kategori hubungan asmara, yang dimana di sini akan berdampak negatif kepada kesehatan Capricorn sendiri. Dan di prediksi yang kedua, di sini seorang pasangan akan selalu mendukung masuk seorang Capricorn untuk bangkit move on, dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi di bulan September tahun 2021. Dan itu kartu kesimpulannya adalah. Justice. Secara umumnya justice itu diartikan keadilan sebab dan akibat. Dan jika kartu justice kita gabungkan dengan kesehatan seorang Capricorn di sini menggambarkan sebab kesehatan seorang Capricorn mendapatkan penurunan di bulan September tahun 2021 adalah dari seseorang yang memberikan pengkhianatan kepada dirinya yang di di sini digambarkan dari seorang pasangan Capricorn di sendiri dan keadilan yang didapatkan oleh seorang Capricorn di sini ada prediksi yang kedua seorang Capricorn akan didukung dimotivasi serta didoakan oleh seorang pasangan untuk mendapatkan kesehatan dan move on dari pengkhianatan yang ia terima sehingga mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan September tahun 2021 dan untuk kartu keuangannya adalah 9 of pentacle ataupun 9 koin secara umumnya 9 of pentacle itu diartikan kondisi berkecukupan dan segala hal yang dilakukannya akan berbuah manis berdampak positif kepada keuangan dan di sini menggambarkan keuangan seorang Capricorn di bulan September tahun 2021 ada di dalam kategori berkecukupan yang dimana juga di sini digambarkan seorang Capricorn akan suka berbagi kepada orang lain yang membuat fitur akan semakin terbuka lebar di bulan September tahun 2021. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan apapun usaha, apapun pekerjaan, apapun yang dilakukan oleh seorang Capricorn untuk mendapatkan income akan berbuah manis dan berdampak positif kepada keuangannya di bulan September tahun 2021. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Capricorn akan mendapatkan keuangan yang sangat meningkat. Yang tak pernah ia duga-duga sebelumnya. Dan untuk kartu support energinya adalah. Page of Cup. Secara umumnya Page of Cup itu diartikan seorang anak. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Capricorn akan mengalami peningkatan di bulan September tahun 2021. Yang dimana di sini dalam kondisi berkecupan dan di sini selengkapnya kupon suka berbagi yang membuat pintu rezekinya akan semakin terbuka lebar Dan di sini dibantu doa dari seorang anak Dan di sini juga selengkapnya kupon suka berbagi kepada anak-anak yang membuat pintu rezekinya akan semakin terbuka lebar Dan di sini juga, apapun usaha pekerjaan yang dilakukan oleh seorang kupon akan berbuah manis Dan mendampak positif kepada keuangannya di bulan September tahun 2021 Dan jika kartu justice kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang kupon di sini menggambarkan keadilan yang akan didapatkan oleh seorang kupon yang dimana di sini juga akan suka membantu anak-anak adalah pintu rezeki akan semakin terbuka lebarnya karena tak pernah ia duga-duga serta keuangannya akan sangat meningkat drastis di bulan September tahun 2021 dan apapun usaha yang akan dilakukannya akan selalu mendapatkan hasil yang maksimal serta hasil yang positif dan untuk kartu hari pekerjaannya adalah five of one ataupun lima tongkat secara umumnya five of one itu diartikan Bekerja sama ingin melakukan kerjasama dengan orang lain, namun beruntung terpecahan ataupun pengkhianatan. Dan di sini juga digambarkan dikelilingi oleh orang-orang yang tidak suka kepada dirinya. Dan di sini menggambarkan karena pekerjaan seorang Capricorn di bulan September tahun 2021 akan mengalami peningkatan. Yang dimana di sini ada beberapa prediksi. Yang pertama, seorang Capricorn akan melakukan kerjasama dengan orang lain yang dimana di sini akan berbuah manis. Yang mendukung mandor keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Namun, di sisi lain, seorang Capricorn akan mendapatkan pengkhianatan, yang dimana di sini akan menjadi beban pikiran kepada dirinya, yang membuat kesehatannya semakin menurun, dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Capricorn akan memiliki sebuah usaha, yang dimana di sini usaha miliknya sendiri. Dan orang-orang sekitar iri kepada seorang Capricorn sehingga di sini energi negatif akan menyelimuti seorang Capricorn. Namun di sini ada sesuatu hal yang positif terpancar, yaitu Nine of Pentacle. Apapun usaha yang dilakukan oleh seorang Capricorn akan berbuah manis dan berdampak positif kepada keuangan serta karirnya sendiri. Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Pentacle. Secara umumnya, Queen of itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Capricorn sendiri. Dan di sini menggambarkan, karena pekerjaan seorang Capricorn akan mengalami peningkatan di bulan September tahun 2021. yang dimana di sini banyak orang yang iri kepada dirinya, banyak orang yang tidak suka kepada seorang Capricorn. Dan di sini juga terjadi pengkhianatan di dalam kategori kerjasama Di dalam karya Capricorn yang membuat kesehatan menurun, namun di sini seorang pasangan akan selalu mendukung, mendoakan, serta men-support seorang Capricorn untuk mukon dan mendapatkan karir yang akan lebih bagus lagi sehingga di sini tidak tertutup kemungkinan juga seorang Capricorn akan membuat sebuah usaha yang dimana di sini usahanya sendiri yang akan berdampak positif mendongkrak keuangan lebih bagus lagi dan jika kartu Justice kita lakukan dengan kartu-kartu dan seorang Capricorn di sini menggambarkan keadilan sebab akibat yang didapatkan oleh seorang Capricorn di bulan September tahun 2021 di dalam kategori karir adalah Karir meningkat, banyak orang yang tidak suka, namun di sini seorang Capricorn akan berjuang bersama pasangan untuk mendapatkan karir yang lebih bagus dan mendapatkan keuangan yang lebih bagus, finansial yang lebih bagus di bulan September tahun 2021. Dan di sini digambarkan usaha yang didirikan oleh seorang Capricorn bersama pasangan akan berbuah manis kepada keuangan finansialnya sendiri. Dan untuk kartu hubungan adalah Four of Cup ataupun 4 piala. Secara umumnya porokap ataupun empat jala itu diartikan mempertimbangkan hubungannya kembali dengan lebih jernih, melihat satu sisi kebaikan dan membuang tiga sisi keburukan. Dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang kaprikon di bulan September tahun 2021. Hubungan asmaranya tidak akan mengalami gangguan apa apa, meskipun di sini dikategorikan seorang kaprikon mempertimbangkan hubungan kembali dengan lebih jernih, yang dimana di sini dikarenakan. Seorang pasangan telah membantu seorang kartu dalam kategori pengkhianatan, di dalam kategori keuangan, di dalam kategori karet, di dalam kategori kehidupan, yang dimana di sini seorang kartu akan terpukau dan melihat kebaikan yang akan diberikan oleh seorang pasangan yang berupa manis kepada hubungan asmaranya dan di sini seorang kartu akan membuang sisi keburukan yang ada pada diri pasangan sendiri, dan untuk kartu sukun energinya adalah King of Pentacles. Secara umumnya, Kino Pong seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di atas 30 tahun, serta seseorang yang dekat dengan Capricorn sendiri. Dan di sini menggambarkan, seorang Capricorn akan mendapatkan hubungan asmara yang akan baik-baik saja, yang dimana di sini seorang Capricorn akan terbuka melihat satu kebaikan yang diberikan oleh pasangan, yang dimana di sini juga didukung penuh oleh orang tua Capricorn, didukung penuh oleh orang tua pasangan untuk mendapatkan hubungan asmara yang lebih bagus di bulan September tahun 2021. Dan jika kartu justice kita lakukan dengan kartu hubungan asmara seorang Capricorn di sini menggambarkan keadilan sebab akibat yang didapatkan oleh seorang Capricorn di bulan September tahun 2021 adalah seorang Capricorn akan mendapatkan sisi kebaikan dari seorang pasangan yang membuat seorang Capricorn akan semakin terpukal yang didukung penuh oleh orang tua pasangan orang tua Capricorn sini seorang Capricorn akan membuang jauh sisi buruk dari pasangan yang akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya yang lebih bagus, lebih bahagia, lebih harmonis di bulan September tahun 2021 dan untuk angka keberuntungan seorang si Capricorn di bulan September tahun 2021 itu ada di angka 10, 19, 95, 54, 49